Baiklah, para sahabat. Les, manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita mendapatkan kejutan spesial kali ini. Persahabat, ya, masih di lokasi reuni Akbar Letkol Lovers Indonesia. Alhamdulillah, kedatangan tamu spesial, pop dance, dan Kak Nurul. Hadir di lokasi perselabat yang mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Kita selalu mendoakan yang terbaik nih untuk acara-acara Leslar Lovers. Kita lihat persabat yang momen ini diunggah oleh akun rosa neskales24lar. Kalimat caption pun dituliskan. Selamat datang Bapak Daniel edy dan Kak Nurul. Terima kasih sudah hadir dalam Reuni Akbar Lesa Lovers Masya Allah banget ya mudah-mudahan semakin kompak Semakin solid untuk Lesa Lovers Indonesia Kemudian juga persahabat ya Untuk kabar terbaru kita Tentunya mendapatkan kebahagiaan Makin bangga banget ya dengan idola Kesayangan dapat cidukan Vitamin bahwa Papa Bilar dan Bunda Lesti lagi Tentunya menghadiri acara Majlis tali. Masya Allah ini bersama tim Marwah FC bersahabat ya kita bangga kita bahagia sekali Alhamdulillah mudah-mudahan tetap istiqomah dalam tentunya kebaikan momen ini diunggah kembali oleh akun sahabat.com kita lihat bersama di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah makin istiqomah ya kak dalam kebaikan dan selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik Amin ya Allah Amin mudah-mudahan ya Idola kesenangan kita dikelilingi oleh orang-orang baik Berikutnya kita lihat persahabat ya Untuk pengisi acara hari ini ternyata penceramahnya Itu ada Ustadz Abdul Somad Persahabat ya mudah-mudahan Acaranya lancar Mudah-mudahan juga persahabat ya Papa Bilar, Bunda Lesti Tetap istiqomah dalam kebaikan Di sini kita lihat ada sebuah kalimat juga Yang dituliskan Allah fatih FC Papa Bi dan Bun Les lagi menghadiri majlis taklim kajian musyawarah Alhamdulillah, idola kesayangan kita selalu mencontohkan kebaikan Dan kita juga sebagai fans sejati selalu kompak dan solid terus Untuk mensupport, mendukung, dan mendoakan yang terbaik untuk Les Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia, dan info-info terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.